ini mulai terasa oh cinta yang dulu dua rasa macam sekarang akan sutra rasa oh karena sekarang kusu bagi rasa enak know i'm down down down baby I'm Kalau dari dulu Kau tuh yang sama uh, Mungkin bukan jodoh hmm, Jadi Tuhan kasih jauh ya usah dengan ko. Kenapa hati ini kan begini Terasa sakit cukup sampai sini Bukan jodoh untuk saat satemani Bersama lewati malam dipelukan ini babe Demi cinta kau ya, demi I'm back karena trauma dengan love ya. Kau gantung rasa ini, rasa cinta ini. Apakah takdir sampai tuan yang suatu nih, baby? Sekarang kau hilang kemana? Sulama sabar kelana, dalam sehati hati jujur demi basuh pas cinta kau na Kau pergi sahati merana. Begitu sakit sampai semua punah dan kau, why you wanna go? Cinta bikin crazy karena tinggal pikir kau dan cok kau dengar semua tuh benar dalam hati ini cuma kau yang saya gemar yo yeah. yeah. Jauh sadeng Dari dalam hati sakit ini saya sayang kau Cinta kau tapi belum bisa karena Mungkin orang lain Sudah kasih nyaman kau Didong punya pelukan I'll be fine Oh thanks God so Karena suingatkan ingatkan Dia bukan setak dir Sapu rasa dipatahkan Ini sapu cerita mungkin Tuhan sudah tentukan Untuk kau bersandar dalam Pulang. Sumpah, semua sapu harapan hilang dari pertama itu. Coba ke kau bilang, "Baby, jujur, satu trauma. Luka ini akan bekas paling lama, oh, dan cukup rumah, dan su jadi luka untuk yang pertama." Eh, hey, ini mulai terasa oh, karena sekarang. Kau suka kira sah, I'm om down down down, baby I'm down down down. Macam kau tahu kalau dari dulu kau tuh yang sama aku, uh, mungkin bukan jodoh, hmm. Jadi tuhan kasih ya, jauh sadar now I'm done.